Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, dimanapun kalian berada, saya doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jadi di video kali ini, saya akan berbagi informasi pinjaman online yang saat ini sedang viral atau sedang banyak melakukan pencairan. Oke, kita langsung aja ke aplikasinya. Untuk nama aplikasinya yaitu aplikasi Singa Pinjam Uang Online. Nah, aplikasi ini sudah terdaftar dan berizin di OJK dan sudah tergabung di anggota AFA ya Nah, IFA ini yaitu suatu lembaga yang memantau semua kegiatan fintech P2P lending, ya, atau sering disebut dengan pinjol. Nah jadi saya pastikan jika teman-teman mengajukan pinjaman di aplikasi ini saya pastikan data pribadi kalian pasti aman Data pribadi ini seperti KTP ataupun data pribadi yang lainnya yang kita upload atau yang kita cantumkan pada saat proses pengajuan dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa di aplikasi ini jika pengajuan teman-teman ingin di ACC, usahakan teman-teman harus mempunyai data tambahan ya seperti BPJS Kesehatan ataupun NPWP nah jadi sebelum teman-teman mengajukan pinjaman di aplikasi ini usahakan teman-teman harus lengkapi terlebih dahulu untuk persyaratannya nah kemudian di sini untuk jumlah pinjaman maksimal ya sampai dengan 8 juta rupiah Nah pada umumnya untuk jumlah pinjaman atau limit pinjaman biasanya disesuaikan dari kelengkapan data pengajuan kita Nah jadi maka dari itu tadi saya jelaskan ke kalian semua ya Usahakan teman-teman harus lengkapi terlebih dahulu untuk persyaratannya Supaya teman-teman bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan limit pinjaman yang lebih tinggi dan di sini untuk kontak darurat usahakan untuk kontak darurat harus aktif dan bisa dihubungi ya. Nah, silakan teman-teman nanti bisa dikondisikan terlebih dahulu untuk kontak daruratnya ya. Nah, sekali lagi untuk kontak darurat wajib aktif ya. Dan nomor pengajuan harus standby ya karena dalam jangka waktu 1 kali 24 jam nanti ada proses verifikasi data nah nanti jika pengajuan teman-teman nanti di ACC maka dananya itu akan dicairkan di hari itu juga ya nah silakan untuk mempercepat proses pengajuan ya, yang pertama teman-teman harus dilengkapi terlebih dahulu untuk data pengajuannya kemudian nomor pengajuan harus aktif dan nomor kontak daunat pun harus aktif ya Nah, harus dipersiapkan terlebih dahulu Untuk kontak alurannya Nah sebelum teman-teman mengajukan pinjaman Di aplikasi ini Yang baiknya teman-teman bisa Pahami terlebih dahulu Mengenai informasi lebih jelasnya Mengenai aplikasi Singa ini ya Nah sini untuk jumlah pinjaman personal ya 1 juta rupiah hingga 8 juta rupiah Nah sini Untuk tenor pinjaman Mulai dari 91 hari Sampai dengan 1 tahun ya dan durasi pinjaman atau tenor pinjaman biasanya akan disesuaikan dengan jumlah pinjaman yang kita dapatkan. Dan di sini untuk APR tahunannya yaitu sebesar 15%. Nah, di sini jika kita ambil contoh jika Anda memilih pinjaman tunai sebesar 1 juta. Nah, di sini untuk biaya admin yang timur adalah 15% dari pinjaman pokok yaitu sebesar Rp150.000 ya nah jadi jika kita mendapatkan limit pinjaman sebesar rp juta, berarti untuk biaya administrasinya yaitu sebesar Rp150.000 dan di aplikasi ini tidak ada potongan biaya di awal ya nah artinya jadi jika kita mendapatkan pinjaman sebesar rp juta, maka dana yang dikirimkan ke rekening kita yaitu sebesar rp juta, jadi utuh ya namun untuk biaya administrasi e, dibayar pada saat kita melakukan pelunasan nah, Yaitu jumlah pinjaman pokok ditambah e, biaya administrasi sebesar Rp150.000 ya Nah jadi totalnya yaitu Rp1.150.000 Nah jadi itu yang harus teman-teman bayar pada saat proses pelunasan Nah, nah kemudian teman-teman bisa Baca-baca terlebih dahulu ya, untuk mengenai masalah legalitas dari aplikasi Sika ini. Nah, di sini ada nomor, nomor legalitasnya ya, atau nomor perizinannya. Nah, kemudian di aplikasi Singa ini, teman-teman, jika mengalami kendala ataupun permasalahan mengenai proses pengajuan ataupun kendala yang lainnya, silakan teman-teman bisa menghubungi pihak internal ya, atau pihak customer service dari aplikasi Singa. Di sini untuk metode cara menghubunginya bisa melalui telepon, bisa melalui Gmail. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa di sini untuk pelayanan konsumennya mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya Nah jadi ini adalah aplikasi yang saat ini sedang viral ya sedang banyak melakukan pencairan Nah jadi jika teman-teman mempunyai -teman data pengajuan yang lengkap Saya rekomendasikan teman-teman bisa mencoba di aplikasi ini ya Oke mungkin sampai sini teman-teman bisa memahami video saya kali ini Namun jika ada kekurangan di video saya kali ini saya mohon maaf ya dan jika teman-teman ingin sharing mengenai aplikasi pinjaman online ataupun sharing yang lainnya, silakan teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.